Nuansa alam, keindahan yang tak terlupakan, memberikan pemandangan alam yang sangat menakjubkan, serta memiliki ciri khas untuk dijadikan ikon dalam setiap progresnya. Nuansa alam tahap 1 yang memiliki pesantren Kurani menjadikan keistimewaan tersendiri. Nuansa alam tahap 2 yang memiliki beberapa keistimewaan dengan adanya coffee shop dan beberapa tempat dan fasilitas umum. Nuansa alam tahap 2 juga menjadi paling istimewa karena berhasil menghabiskan kavling dalam waktu 3 hari saja. Nuansa alam jonggol juga memiliki rumah makan ciri khas Sunda dengan nuansa resto dan bangunan yang estetik. Nuansa alam tahap 4 memiliki kontur tanah yang baik serta pemandangan yang dikelilingi beberapa gunung yang terkenal di Kecamatan Tanjung Sari dan juga memiliki satu-satunya kafe yang viral di Tanjung Sari, Melam Grilled and Coffee. Nuansa alam tahap 5 dengan konsep yang terbarukan dan menarik menjadikan salah satu ciri khas dari penjualan, dan telah sukses solpot hampir 100 unit dalam 1 hari saja